Kakak Bilar ini jahil banget sama warga Konoha Dipakaikan masker tuh oleh kakak Bilar ya 26 ribu penonton Aduh ada-ada aja tingkah laku dari Rizky Bilar Sontak membuat kita semua para fans ketawa bahagia Apalagi di Lesti juga ikut nimbrung persahabat Ya masya Allah memang kakak Bilar ini ada-ada aja tingkah laku yang dilakukannya Momen ini diunggah kembali oleh akun Leslar Indonesia 2020, ada kalimat caption yang dituliskan, 26 ribu penonton dimaskerin masal, bengek nggak tuh dibuat mas yang satu ini katanya tuh. <gülüyor> Cute banget nih persahabat ya, masih untung miut kita nggak dimasukin ke bawah karpet katanya tuh, Masya Allah banget ya, menghindari... Tentunya kerumunan dan tentu kakak Bilar katanya mematuhi protokol kesehatan Ini ada-ada tinggal laku dari kakak Bilar Sontak membuat ketawa semua warga Konoha Dan selanjutnya kita lihat juga ada sebuah ungan spesial yang luar biasa Untuk kita semua yakni kakak Bilar walaupun sesibuk Kakak Bilar ini menyempatkan untuk beribadah Masya Allah mudah-mudahan selalu menjadi imam yang baik untuk Dede Lesti Kejora Dan menjadi suami yang bertanggung jawab untuk istri dan anak-anaknya Wow, Masya Allah banget ya Yuk kita harus kompak, harus selalu solid Mendoakan, mensupport yang terbaik untuk Lesti maupun Rizky Bilar ke kabar berikutnya, ada unggahan terbaru juga dari Kak Sani Purnamasari, Mengunggah sebuah momen spesial di acara pengajian semalam bersama Gus Miftah. Ya, wah, kita bahagia banget nih melihat senyum ketawa dari Lesti dan Bilar saat pengajian semalam. Persahabatnya dulu gembira, bahagia, mudah-mudahan selalu diberikan kepada rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar. Ada kalimat luar biasa juga yang dituliskan oleh Kak Sandi Semalam 15.000 orang yang ikut pengajian online live bareng Gus Miftah Pesan Gus jadi anak muda yang banyak karya Semangat pengajian Kalau banyak banget yang ikutan Minggu depan pengajian request siapa lagi guys katanya tuh Mudah-mudahan saja berkah barokah untuk semuanya kita juga yang menyaksikan secara online Pengajian semalam mudah-mudahan mendapatkan pahala Amin Ya robbal Alamin Berikutnya juga persahabat Yadugan terbaru dari Ayah Kejorani Wow Lokasinya di Batu Malang ya, masya Allah. Tentunya bukan hanya saja Leslar yang luar biasa, memperlihatkan keharmonisannya. Tentu ayah dan mertua pun ini menunjukkan keharmonisannya bersama besan tuh persahabatnya perhatikan ayah kejiora bersama ibu Dewi dan Pap Dance ya, wow hubungannya luar biasa ya, cute banget tuh ada Pak Dance juga masya Allah. Mudah-mudahan selalu seperti ini. Selalu membuat kita bangga dan bahagia kepada keluarga besar dari Lesti dan Rizky Bilar Untuk berikutnya juga persahabat kita lihat Ada momen kiut cidukan vitamin semalam Masya Allah ya tidak Lesti Disitu lagi lapin keringat kakak Bilar Perhatikan persahabat baik-baik walaupun versi blur Tetap kita bangga dan bahagia menyaksikan keuangan dari Lesti dan Rizky Bilar Ini sisa semalam Masya Allah, mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu memberikan kejutan-kejutan untuk kita semua. Para fans, dalam postingan tersebut juga dibanjiri komentar dan respon yang sangat positif, yakni dari akun 07, underscore 24, underscore lb, mengatakan lakinya dituap dulu ya. Masya Allah, telaten banget bininya, pastinya dong. <laughs> Perhatian tentu ditunjukkan oleh Lesti Kejora. Yang mana dari Alastin menunjukkan kasih sayang yang tulus juga untuk seorang Rizky pilar Dan selanjutnya kita lihat juga nih persahabat di rekabat terbaru siang hari ini itu ada sebuah postingan video dari Mas Gilang bersama kakak Bilar yang akan ngejim bareng ya Tuh Masya Allah Luar biasa, mudah-mudahan selalu sehat Selalu dipermudah dan diperlancar Apapun yang dilakukan hari ini Oleh idalah kesayangan kita Dan untuk berikutnya juga Prasahabat, tiada ya, kabar bahagia yang kita dapatkan Alhamdulillah Untuk akun Instagram Kakak Bilal ini Followersnya sudah mencapai 12 juta Wow, kongrats Mudah-mudahan selalu bertambah Dan selalu menjadi orang baik Dan serta menjadi sosok inspirasi Untuk semua banyak orang Amin Kita masih menunggu kabar baik dan kejutan terbaru Sehari ini Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru terupdate selanjutnya Ini adalah informasi di siang hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang recapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh